serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar les lar. Tentunya baik lepas les manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Kegugahan pertama persahabat ya kita lihat aja sebuah unggahan spesial dari akun Instagram Stalputian Skor Ini mengunggah sebuah postingan video di channel youtube nya kakak bilar persahabat ya tanpa diketahui ternyata persahabat perhatikan di momen video ini tangan lesti dan Rizky bilar ini kayaknya ada magnetnya banget persahabat ya tiap kali nempel aja otomatis menggenggam persahabat ya simak baik-baik di video ini perhatikan tangan tidak lesti kakak bilar tuh masya Allah banget ya sontak tentunya kakak bilar menggenggam Tangan dedek elastik kejar apa sahabat Ya aduh memang luar biasa banget Tidaklah kita Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia Dan selalu tentunya diberikan Kesuksesan Amin, oh, ya robbal alamin Ada kalimat kansan juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Langsung otomatis aja gitu Karena dah jadi kebiasaan Jadi langsung otomatis aja gitu Saling mencari dan menemukan Wow <laughs> Kita lihat di tanggapan di kolom komentar sahabat ya banyak sekali respon yang sangat luar biasa Yakni dari akun Instagram Bundana Ariel mengatakan Sudah ngaluri nggak perlu lagi instruksi langsung ketemu tuh tangan Masya Allah banget ya Selanjutnya komentar lain diberikan dari akun We Win Wiana yang mengatakan emang mereka dari dulu udah kayak gitu nempel nggak mau lepas katanya tuh masya Allah banget ya mudah-mudahan bahagia terus, dan mudah-mudahan juga kita sebagai fans sejati si tetap kompak dan tetap selalu solid mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Billar. Dan selanjutnya juga persahabat ada hubungan spesial dari Henry Ahmad Yah ini adalah suatu kebahagiaan kebanggaan semalam sampai jam 2 pagi persahabat ya kakak pilar masih tentunya lanjut syuting atau kerja persahabat untuk proyek barunya masya Allah mudah-mudahan apapun proyeknya tetap kita dukung yang terbaik untuk kakak pilar amin. Dan tentu bersahabat ya dalam postingan tersebut juga Ini banyak sekali komentar nih dari para sahabat Ada tengku Safik juga mengatakan wah ada apa ini katanya tuh <laughs> Kayaknya ada sesuatu kejutan yang akan disuguhkan langsung ada idoli kita Dan ada juga komentar lain diberikan dari akun Dewi Unscore Windu hmm, Salam buat Bilar katanya tuh aduh manja banget ya <laughs> Luar biasa banyak sekali yang support Banyak sekali yang tentunya mendukung Untuk idola kita Dan berikutnya juga ada suatu kebanggaan Yang sangat luar biasa yang kita dapatkan Kita lihat kabar ini Ada sebuah postingan dari akun mptv.official Persahabat ya kita lihat aja Ini suatu kebanggaan Untuk kita semua Yang mana di sini sebuah Tentunya kabar lima artis Indonesia terkenal di Brunei Darussalam, 7 November 2021 ini membanggakan. Salah satunya ada idola kesayangan kita Lesti Kejora, yang mana tentunya masuk dalam daftar lima artis Indonesia terkenal di Brunei Darussalam. Wow, gue internasional kembali, persahabat yang pertama ada Agnes Monica, persahabat ya, dan uh, yang kedua ada Koko Ruben Onsu. Ada juga selanjutnya, ada Ivan Gunawan, dan berikutnya ada si cantik idola kita Masya Allah bersahabat ya Alhamdulillah. Didi Alessi Gejoram masuk di lima 5 artis Indonesia terkenal di Burendarussalam, dan ada yang kelima juga Ayu Ting Ting tuh, luar biasa bersahabat ya. Tentunya suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan pokoknya untuk kita semua Alhamdulillah idola kita selalu go internasional, mudah-mudahan selalu sukses, dan selalu menjadi orang baik untuk semua banyak orang. Dan berikutnya juga ada vitamin bahagia yang disuguhkan oleh Om Erwin di ya, Foto bareng kakak Bilar nih, momen ketika di Turki, aduh baru keluar ya foto cute-nya <laughs> Masya Allah, ada sebuah kalimat juga yang dituliskan lewat caption oleh Om Erwin With kakak Rizky Bilar, katanya tuh Masya Allah banget ya, banyak tentu komentar dan dibanjir respon Yakni dari akun list suami dedek, gelis, elastik, katanya tuh masya Allah banget ya, memang ini adalah suami dedek elastik ya <gifat> Mudah-mudahan saja selalu sehat dan selalu bahagia, amin Dan berikutnya kita lihat juga persahabatan ya, ini baru tahu juga ternyata kakak pilar Ini bucinnya dari awal, persahabatan ya, ini ada momen ketika vlog bersama Haris dan adis guys Kakak menyebutkan masih ada Lesti kan katanya tuh Ini luar biasa ya ternyata bucinya memang dari awal banget Selalu saja tentunya membuat kita bahagia Emang ini adalah definisi jodoh banget di persahabat ya Sosokan Sosok bilang sengaja gue ngomong gitu katanya tuh <laughs> Padahal mah hatinya berplower-plower dan berlope-lope Kata Ispradi tuh jodohnya cute banget ya Alhamdulillah ada Lesti Mudah-mudahan saja rumah tangga idola kita ini selalu diberikan kebahagiaan, amin ya robbal alamin. dan selanjutnya bersahabat, bang mimin akan menyifunkan kembali untuk kita semua warga konoha dimanapun berada jangan sampai lupa untuk mendukung idola kita untuk no voting idola kita lesti kejora dalam acara Indonesian dangdut award 2021 yang akan hadir nanti di Indonesia kita wajib dukung. Voting Dede Alas Kejora dalam nominasi wanita dangdut terpopuler Pada sahabat ya ketik Ida, lewat SMS pasti B6 kirim ke 97288 ada juga musik video dangdut terpopuler Nominasi selanjutnya adalah lagu dangdut terpopuler Yuk kita dukung yang terbaik Mudah-mudahan Dede Alasi bisa memborong piala amin Dan kita tentunya masih menunggu kejutan Dan kabar baik selanjutnya